memang aku fans Lesti dari lama memang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 Baiklah, para sahabat selalu dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru di pagi menjelang siang hari ini, ada sebuah kabar yang sangat membanggakan juga untuk kita semua. Kita lihat, para dari jadi ada KNA, pertanyaannya kepada Teh Fitri Karlina, ketika diundang di acara Runti. Para ya, kita lihat aja nih, di sini pertanyaannya, Teh Fitri, kenapa sih Teteh tuh sebegitu mendukungnya, Lesti dan Bilar? Sampai rutin banget mengucapin monster seri setiap bulan Membelain Lesti yang nutupin nikah siri dan dituding melakukan pembohongan publik itu Kenapa sih teh emang ada untungnya? Wow persahabatnya pertanyaan Untuk Teh Fitri Carlina persahabat ya Dan tentu jawaban yang sangat luar biasa Jawaban yang sangat membuat kita semakin bangga kepada idola kita dan Teh Fitri adalah salah satu orang yang selalu tulus mendukung mensupport idola kita. Ternyata jawabannya prosahabat ya Teh Fitri itu adalah fans lesti banget dari dulu sebelum. Lesti bertemu dengan Rizky Bilar Wah, wow, Masya Allah banyak persahabat ya Jawaban sudah terwakilkan banget nih oleh Tevitri Selaku Ketua Leslar Pusat Masya Allah Dan kita dengarkan persahabat ya Tevitri juga menyampaikan Tentunya penyampaian yang sangat luar biasa dalam acara tersebut Terjuang pun aku suka sama dia karena emang dia punya talenta lagu itu persahabatnya Sekilas, bahwa Malaysia Kejora itu mempunyai talenta yang sangat luar biasa Ramah, sopan, dan humble persahabatnya Tentu membuat kita semakin selalu bangga dan selalu bahagia Muhammad tersebut di kembali oleh akun Les dari dari 1 Ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah, terima kasih David Kalina Atau supportnya buat Bunda Baby L dan Papa Bilar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan hidup kita selalu dalam keberkahan. Amin. Wah, masyaAllah banyak perasaan banjir ya. dan kita lihat juga banyak di komentar, banyak respon yang diberikan. Ya, ini dari akun Instagram Rita Puja Wati Ascor mengatakan, pokoknya TV terima emang dari awal tulus tuh persahabatia ya, Tefi Tri Karlina Memang dari awal sudah tulus banget mendukung, mensupport idola kesayangan kita Jawaban sudah terwakilkan persahabat ya oleh Ketua Lentor Pusat Nite Fitri Karlina Yang menyampaikan sebuah penyampaian kalimat jawaban dari tentunya pertanyaan yang diberikan persahabat ya Luar biasa, kita mudah-mudahan juga selalu support, selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik untuk idola kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, total stay tune dan pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini menjelang siang. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.